Ya teman-teman, ini posisi uh, ganda putri kita melawan double dari Cina ya. Ini saat-saat genting ya teman-teman. Ya dari Cina tadi, soft lagi, angkat, ya, pilih, ya. Ya, yeah. yeah, itu dia teman-teman. Itu dia kemenangan ganda putri kita ya, Grisia dan Petriani ya. Nah ini foto mereka berdua ya nah ini mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya karena kita menjabat medali emas ya nah ini teman-teman Pak Jokowi melakukan video call ya dengan mereka berdua ya saya mewakili seluruh rakyat Indonesia Pak Jokowi senang sekali ya karena ganda putri kita Mas, mengenangkan ya. pertandingan tersebut. Ya, jujur saya apa? Saya sangat bangga. Dan apalagi waktu Pak Jokowi pamgar ke sana. Saya berdua. Tadi gimana pertandingannya? Saya deg waktu set pertama. Karuqurnya nah, Pak Jokowi nonton ya? Ya, mengatakan dia deg-degan menyaksikan ya, pertandingan se set pertama. Ya, tapi set set kedua saya lihat uh, jauh lebih tenang. Selamat sekali, saya tunggu di sana nanti. Keberhasilan Gracia Poli dan Apriani Rahayu merebut medali emas Olimpiade bukanlah cuma soal olahraga. Ini adalah kemenangan kebhinakan. Ya, Hadi Emandoni membahas kemenangan ganda Putri kita dari tentu, sudut lain ya, dari sudut nilai-nilai persatuan kita. Islam. Allah memberi kita tanda bahwa untuk kemajuan Indonesia semua umat beragama harus bersatu bersaudara bekerja sama. Seusai pertandingan banyak orang mengunggah kembali tweet Krisya beberapa tahun yang lalu ketika ia masih berpasangan dengan Nicky Krishinda Saat itu ia menulis, pelatih saya keturunan Tionghoa Tulen asal Solo pasangan saya di lapangan keturunan Papua Biker. Saya orang Minahasa Tulen, ada Tiongho dikit. Nah. Kalau bukan Indonesia yang mempersatukan kami, kami tidak akan jadi satu. di saat mana pun juga, Indonesia, pada waktu kita, kita berjuang, teman-teman, marilah kita melupakan status kita Indonesia, ya. Kita, kita ini berarti. sama, walaupun kita berbeda suku, lama, agama, nilai -nilai tapi kita satu, satu tanah air, yaitu Indonesia. Perbedaan agama tidak pernah menjadi ini cita-cita mereka berdua untuk memperoleh salah satu pencapaian tertinggi dalam olahraga terwujud sudah. Ketika lagu Indonesia Raya dikomandangkan, kedua perempuan jagoan ini terlihat tidak dapat menahan tamis. Buat saya dan jutaan warga Indonesia lainnya, Grisia dan Apriani memang membanggakan. Dan mudah-mudahan. ...perhasilan mereka ini akan semakin membuka mata kita tentang arti penting persaudaraan antar umat beragama di Indonesia. Adik Irmando Orang ini membahas bahwa kita menduduki ya, kita letakkan sifat persaudaraan kita di antara kita semua di Indonesia ini... ...menjadi nomor satu, bahwa kita bersaudara ya, jangan kita membeda-bedakan... Kita dari asal-usul dari mana Jadi marilah kita Memandang uh, kita ini Merupakan satu kesatuan Walaupun kita berbeda agama Suku dan Mari kita dengarkan berikutnya Berdoa sesuai dengan keyakinan Masing-masing Masyarakat Indonesia Seperti disadarkan bahwa untuk mencapai kemenangan tidak jelas ras agama Cuma sekali ini, Medali Mas Bulutangris hmm. direbut oleh pasangan hmm. berbeda agama Peraih Medali Mas 2008 adalah Malkis Kido dan Hendra Siawan yang beragama Islam dan Kristen Peraih Medali Mas 2016 adalah Didiana Natsir dan Tantowi Ahmad yang beragama Kristen dan Islam Jadi kita sudah diajari pengalaman tentang hmm. betapa kerjasama beda agama Ya, Ipan ini terjadi ya. bukan saat ini saja teman-teman, jadi di masa yang lalu rusak pasangan itu bukan uh, berbeda dalam artian itu kita persoalkan ya. jadi mereka berasal dari agama yang berbeda, tapi mereka buang itu semua mereka mari bersama-sama bekerjasama untuk mencapai suatu kejayaan salah satu terhadap terbaik adalah olimpiaya ini itulah yang menyebabkan saya memanfaatkan lingkungan sosial Hanya bisa dicapai Bila atlet Islam Bekerja sama dengan atlet Kristen Dan itu yang kemudian menjadi Akhirnya Grecia dan Apriani Memperoleh medali emas Dan saya menulis postingan Kalau saya bilang Duo Grecia-Apriani itu Duo beragama Kristen Islam Masih pada ngamuk-ngamuk ya? Nyatanya Yang marah-marah dan masih ya kita sayangkan bahwa masih ada orang-orang uh, tertentu ya ini ya katakan saja rekan-rekan kita yang kemungkinan itu hati ya, ya. berbeda pandangan itu hadiah tapi uh, marilah kita dalam mencapai satu tujuan hidup berbangsa dan bernegara ini mari kita campakkan perbedaan kita ya karena kita ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa berbeda ya satu dengan yang lain. Nah, kemungkinan bahwa tujuannya supaya kita saling menghargai satu sama lain ini adalah kemenangan kemenekaan pluralisme Indonesia saya rasa Allah punya dia tertentu sehingga yang menang adalah dua warga beragama Kristen dan Islam